Men. Hari ini Raisa Amalia dan juga Nixon Farel di sini. Kita bakal seru-seruan menghirup udara segar di kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel. Bakal ada keseruan apa aja tuh Nixon. Kita bakalan muter-muter di wisata-wisatanya. Bakalan cobain kulinernya juga nih tentunya di sini. Wah langsung aja deh, makanya mm -hmm. kalau penasaran lagi coba, cobain, cobain aja. aja. Oke okay, kali ini kita udah di Deluxe Cottage 2 nih Karaisa. Nah, nah, ini seru banget ya karena ternyata kamar yang satu ini tuh full akses Jadi nantinya kita bisa ke The Chunkle, ada Water Park dan juga akan ada wisata buah Penasaran nih uh, gimana, tapi masuk kita masuk dulu, dulu deh kayaknya Kita ya, masuk kan? dulu aja ya, oke okay. Halo <laughs> <laughs> uh, Kamar luas banget Son uh, uh, Keren banget burung, nih. Ini sekarang udah delivernya udah termasuk sama ini lengkap banget kayaknya buat keluarga ini cocok banget. Yaudah deh kamu coba cek ke kamarnya sebelah kiri atau sebelah kanan kalian Siap. Oke. Okay. Wah. Eh. Wah. ini keren banget. Jadi kamar pertama ini twin room. Jadi kalian bisa bareng sama teman-teman buat nginep di sini. Yuk kita cek kamar mandinya. Ini nih kamar yang satunya bener-bener luas dan keren banget guys. Ini udah cukup empuk aja sih, tapi part yang paling keren di sini adalah toiletnya. Cus kita cobain toiletnya. Bener-bener luas banget dan di sini ini buat futsal lima orang bisa ini. Satu tim bikin futsalan di sini bisa ini. Udah ada TV, udah ada AC juga. Wah, Ekstra empuk banget. Bakalan nyaman banget kita malam ini tidur di sini. banget nih Karaisa. banget tadi aku juga udah lihat kamarnya luas banget. Hmm. By the way, gimana kalau habis ini kita bakal wisata petik buah dan komodoan? Hah? emang ada? Ada dong. Penasaran nggak? Uh -huh. Makanya langsung aja di lagi coba cobain aja. Let's go. Selamat siang mas. Halo. Hari ini kita mau ke wisata petik buah. mau uh -uh. ke komodo. Oke. Okay. Oke, okay. thank you. Kita hari ini mau cobain langsung untuk wisata petik buah dan juga komodo kan belum kan komodo apa? Doa apaan sih masih heran udah dari tadi tuh apa lagi coba. coba? Cobain aja. sudah ada di perkebunan jeruk. Let's go, kita akan mau uh, wisata alam. di sini banyak banget. tadi dari perjalanan kita udah uh, ke ada pohon naga, betul-betul dan juga ini ada di wisata alam by Kusuma Agro. keren banget. Let's go. keren Sambil banget di sini. Uh, wisata petik buah sambil juga bisa ngelihat view dari kota Batu keren banget keren, tuh. keren banget eh gimana kalau kita coba petik aja langsung boleh sih Let's go. seru banget mm. jadi kita bisa petik buah sendiri jadi eksperien yang keren banget nah ini nih nomor di sini tuh gede-gede banget dan kelihatan hijaunya masih natural karena di sini Katanya bener-bener pakai organik semua, jadi gak ada kimia-kimianya dan dipastikan aman. Jok nih. banget, udah luas, mm -hmm. terus kita bisa puas-puasan uh, petik buah, dan sambil ngeliat view dari pemandangan Kota Batu seru banget, keren banget sih emang view nya sih, the best sih, Kusumagun penasaran ya, maik komodo itu apa? Mm -hmm. ini namanya komodo oh ini, kirain tadi komodo yang binatang kak bukan dong, ini lebih seru lagi ini bikin mm -hmm. komodo, tuh Kucu. kita bakal nge trail pake ini nih pake komodo yang mm -hmm. bakal muterin di agurku kusuma. bener-bener seru banget kak, kalau pake offroad ini yaudah deh, kita cobain satu-satu ya we'll yaudah deh kamu naikin, aku naikin yang depan ya oke, okay, langsung, okay, langsung aja, yuk 30 menit. 30 menit. Kita cari yang mudah muda aja kali ya, yang gampang-gampang aja ya kan. Sambil ngeliatin perkebunan yang ada di Kusuma agrowisata, Ini keren banget sih, serius. Di sini tuh bisa ngeliat uh, pemandangan dari wisata kebun apel, kebun ke, uh, naga, buah naga. Dan juga bisa sambil ngeliatin si dari Kota Batu. Pokoknya seru banget. Gak perlu jauh-jauh buat wisata buah, langsung aja datang. Nah, kalian juga bisa nyetir sendiri kalau tadi kan Karaisa dipandu sama jetnya. Nah, kalau kali ini, aku nyobainnya yang sendirian. Cukup dengan uang Rp100.000 aja buat yang short, buat yang tujuan deket dekat sini. Tapi kalau kalian mau yang jarak jauh banget, itu cukup dengan dua ratus aja. Kalian udah bisa nyetir-nyetir dan asik kasihkan bareng mobil komodo ini ini yang kalian wajib banget coba karena ini asik banget. Dan sekarang kita udah ada di The Jungle, jadi di sini seru banget karena kita bakal foto-foto uh, di spot foto yang ada di atas itu. Saya ada juga rumah kincir, ada juga sepeda udara. Tapi ada karena lagi pandemi, udara. jadi kita mau cobain foto di atas balkon sana. Mau hmm. coba langsung yuk. Ayo coba, cobain aja. kita tadi udah jalan-jalan, udah naik komodo juga bener. nih tadi. Sekarang waktunya karena uh, udah jam makan siang, waktunya hmm. kita untuk cobain langsung menu-menu dari Hortensia Restaurant And let's go, lagi coba, cobain coba aja. Ya. Karena kita dari tadi udah muter-muter nih di agrowisata, mulai dari room tour sampai kita keliling ke kebun-kebun, sampai yang paling seru kita tadi naik komodo nih Kak. Bener banget dan yang pasti kalau misalnya kalian juga pengen cobain makan siang di sini, makanya langsung aja cek Youtube-nya di Elvaramem dan juga jangan lupa follow Instagramnya di Lagi Yang pasti, lagi coba cobain coba aja. aja. aja.